Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mentranslate atau bagaimana cara uh, menerjemahkan suatu game gitu ya ke bahasa yang kita pengen Misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia mungkin karena kalian nggak paham gitu ya sama bahasa Inggris mungkin atau bahasa Inggrisnya bahasa Inggris novel bukan bahasa Inggris yang biasa gitu ya Jadi kalian masih bingung gitu ya tentang yang bahasa Inggris yang novel dan kalian bisa translate secara instan secara langsung tanpa harus masukin katanya satu persatu atau mungkin per kalimat ya dan jujur saya pakai ini sih di personal 5S ya, karena personal 5S bahasa Jepang gitu hurufnya tuh huruf hiragana, campur katakana, campur kanji juga sih kayaknya ya. Cuma saya juga nggak tahu juga. Dan jujur sih dengan aplikasi Google Translate memudahkan saya gitu untuk mengerti jalan ceritanya atau mungkin apa yang mereka omongin gitu. Dan... Sebenarnya kalian cukup uh, pakai aja gitu ya yang namanya capture card kalau kalian pakai uh, konsol gitu ya baik itu mungkin PS4, Xbox atau Nintendo Switch. Kalian bisa konekin uh, ke PC atau ke laptop kalian enggak harus mungkin enggak harus yang high end, enggak harus yang tinggi-tinggi. Kalian bisa langsung colokin aja kalau ada USB 3 untuk Elgato ya. Mungkin kalau kalian pakai uh, capture card lain kayak Easy Cap atau mungkin kayak AverMedia atau ada tuh yang 100 ribuan nggak tahu apa mereknya kalian bisa coba aja yang 100 ribuan itu dan harganya murah ya walaupun saya nggak tahu juga uh, kualitasnya kayak gimana karena saya juga belum coba jadi intinya kalian pakai capture card aja dan kalian uh, sambungin ke laptop kalian dan nanti hasilnya akan seperti ini gitu ya kalian bisa, kalian bisa pakai OBS untuk nampilinnya atau kalian bisa pakai software bawaannya kalau kalian pakai Elgato atau AverMedia nah uh, di sini kalau udah muncul gitu ya untuk di layar laptop kalian, kalian bisa menggunakan emulator Android gitu ya, yang namanya adalah LD Player ya gitu ya, kalian bisa uh, coba download di Google gitu ya. Dan di sini kita akan menggunakan Google Translate. Dan di sini metodenya adalah scan, bukan kita ngetik atau kita masukin satu per satu. Dan jujur sih menurut saya ini memudahkan banget bagi kalian yang uh, memang nggak mau masukin satu-satu dan kalian biar ngerti aja sih gitu ya sama uh, ceritanya gitu. Dan Uh, kalau udah gitu ya kalau udah uh, kebuka kayak gini tinggal kalian install aja sih ya player kayak biasa aja dan tinggal kalian cari aplikasi di Google Play Store yang namanya Google Translate ya kalian juga udah tau lah ya dari lambangnya gitu dan tinggal kalian masukin aja akun Google kalian untuk masuk ke Playstore nya dan kalian cukup cari aja Google Translate dan kita akan buka Google Translate nah pertanyaannya adalah kenapa kita harus pakai LD player karena saya udah mencoba gitu ya di bluestack itu nggak bisa pak ya. jadi di bluestack itu saat saya uh, pencet kamera itu nggak bisa nge-scan jadi cuman uh, nge Masukannya tuh hanya kamera atau mungkin webcam mungkin ya di laptop atau di PC kalian gitu. Jadi nggak bisa. Nah setelah kebuka di Apple ya, kalian bisa klik yang garis tiga ini dan kalian bisa ke setelan atau mungkin settings. Dan sini kita akan ke kamera ya. Nah kameranya di sini ada kamera satu, dua gitu atau mungkin yang otomatis. Nah karena kamera satu saya ini adalah uh, webcam gitu, jadi di sini saya akan menggunakan kamera 2 gitu. Dan kalau mungkin yang kamera duanya webcam Ya kan berarti kamera satunya yang bukan webcam gitu kan dan setelah itu kan bisa klik aja langsung yang kamera gitu ya kalian klik aja kayak gitu dan nanti akan muncul yang seperti ini abadikan layar secara real-time atau uh, real-time screen capture ya kalau bahasa Inggris kalau nggak saya ini kenapa tiba-tiba jadi bahasa Indonesia ya saya lupa gitu seharusnya ini bahasa Inggris karena jujur saya agak aneh aja sih agak rancu gitu kalau Uh, kayak misalnya unduh gitu ya misalnya unggah gitu jujur agak sedikit rancur gitu kalau pakai bahasa Indonesia bukan saya nggak uh, suka sama bahasa Indonesia eh suka-suka aja tapi Agak aneh menurut saya Jadi saya lebih suka pakai bahasa Inggris Setelah itu kalian bisa klik aja yang abadikan layar secara real time Tapi jangan lupa juga untuk setting bahasanya Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Jadi ini adalah bahasa dari gamenya Misalnya bahasa Jepang mungkin Atau mungkin bahasa Cina gitu ya Kalian bisa ganti ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris gitu Di sini kita akan uh, klik aja yang abadikan layar secara real time Setelah kalian klik gitu ya Kalian bisa langsung uh, mungkin kecilin mungkin untuk layarnya Dan di sini kita akan langsung nge-scan si teksnya ya Di sini misalnya kayak gini nih Contohnya kayak gini gitu ya. Nah, saya kayak gitu dan di sini kalian bisa atur saya untuk uh, semacam window yang akan di-scan ya gitu. Di sini kami satu kayak gini dan kalian bisa uh, kecilin untuk layarnya gitu ya. Di sini mau mungkin karena kita harus kecilin dulu layarnya ya kan. Sini kita akan kecilin dan di sini kita akan langsung translate ya. Dari sini kita akan langsung saja klik yang abadikan layar secara real time kalau bahasa Indonesia atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya real time screen capture ya. Kalian klik aja kayak gitu aja dan kalian bisa langsung klik untuk yang aplikasi dari OBS nya ya di sini kita akan klik kayak gitu aja dan di sini kita akan kecilin biar pas gitu kan dan nanti akan ada tulisannya langsung gitu ya untuk translate nya dan untuk translate-nya ini tergantung ya besarnya gitu besar dari translate-nya gini atau uh, window nya kayak gini tergantung dari ukuran dari yang window dari LD player nya gitu kalau mungkin kalian uh, kegedean gitu kalian bisa coba untuk kecilin ya pokoknya sesuaian aja lah gitu dan kalau kalian klik yang ini nanti bakal hilang ya atau yang ini Oh ya yeah, yang kalian kalau klik yang bahasa Indonesia kayak gitu nanti bakal hilang gitu ya Jadi kalian hati-hati aja untuk kliknya gitu setelah itu kalian bisa langsung aja klik untuk gamenya ya. kalian klik lagi gamenya dan kalian bisa tinggal langsung uh, ke bawahin aja kayak gitu gitu kan biar langsung uh, jadi gitu ya untuk translate nya kalian bisa langsung melihat di sini tapi ya yeah, kalian jangan sampai muncul untuk kursornya kelewat kayak gini ya. Nah, jadi nanti akan ada tulisan gitu ya, tulisan tuh jadi jadi ngaco gitu. Jadi kalian pasin aja nggak ada kursor atau enggak ada yang menghalangi gitu. Jadi cuman gitu doang gitu. Nah, jadi nanti translate-nya bakal langsung jadi akurat. Sini kita akan langsung uh, misalnya majuin gitu ya. Kayak kan pokoknya kayak gitu aja. Dan nanti akan uh, muncul lagi yang kayak gitu ya. Dan untuk translate-nya atau mungkin untuk menerjemahkannya menurut saya sih ini lumayan akurat sih ya walaupun itu tadi ada you shit in me. Harusnya itu bercanda mungkin ya, harusnya maksudnya kan. oke. Kan ini bahasa bahasa nya sih agak kurang ini ya. Agak kurang sih kalau menurut saya Karena saya jujur kalau main game kalau pakai bahasa Indonesia itu asa rancu aja gitu. Kan tapi menurut saya lumayan sih lumayan akurat gitu. sini kita akan langsung saja gitu kan. Saya kayak contoh kayak gitu dan lumayan cepet sih untuk translate-nya, karena mungkin ini pakai bahasa, atau mungkin pakai hukum uh, latin juga ya, bahasa inggris gitu. Kalau pakai hukum jepang mungkin bisa jadi lebih lama, dan ya ini pakai internet ya. Nah, sini kita akan... Oke, tiba-tiba gitu kan, uh, memang agak lumayan lama sih, seri, ya ada uh, jeda gitu ya, mungkin sekitar dua detik gitu. Untuk uh, translate-nya. Oke okay lah, jadi intinya cukup gitu doang ya. Kalian bisa langsung uh, translate ke bahasa yang kalian mau, baik itu bahasa Cina, baik bahasa Inggris atau mungkin bahasa Jepang gitu ya. Saya pakai di bahasa Jepang di personal 5S di emulator. Tadinya saya mau beli uh, yang versi Cina gitu ya di PS4 karena kalau di emulator nggak playable itu fps nya cuman 15 tadi saya mau beli gitu di PS cuman saya mikir-mikir lagi kalau misalnya game ini di translate ke bahasa Inggris masih saya harus beli lagi gitu sayang aja sih gitu harus beli dua kali apalagi belinya digital yang digital di PS4 itu harganya 800000 kalau dengan uh, mungkin dengan PSN gitu ya beli dengan vouchernya mungkin sekitar sejutaan dan saya menurut saya itu itu nggak worth it sih saya mending nanti aja beli di Nintendo Switch ya kalau saya dan ya jadi cukup segitu doang saya untuk videonya gampang banget kalian bisa langsung translate gitu ya secara live Live secara instan. Tadi saya pengen uh, mungkin dari Google-nya langsung gitu pakai uh, scan gitu kayak aplikasi di mungkin di Windows nya gitu terkadang nggak ada di Windows Store juga nggak ada jadi saya harus pakai emulator gitu jadi kalian harus pakai capture card dicampur OBS atau apapun itulah kalian mau pakai OBS kalian mau memakai Streamlabs gitu dan dicampur dengan emulator Android gitu emulator Androidnya adalah LD Player kalau kalian mau pakai coplayer atau pakai Nox saya juga belum coba gitu cuman saya udah coba di BlueStack itu nggak bisa gitu untuk uh, mentranslate nya gitu jadi bisa sih translate tapi nggak muncul jendela untuk uh, kode kayak gini gitu untuk uh, scan kayak gini nggak ada jadi cuman ada di LD Player maka kalian bisa download aja dan bisa kalian cari di Google ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching. Bye bye.